Ya, kamu kuat sekarang Saat aku sudah berjuang sepuluhnya untuk kamu Sekarang, kamu pergi begitu aja Aku pernah mikir perasaanku gimana Kita semua pernah punya salah Tapi, berpisah di mana jawabannya jauh selalu sehat Aku akan berubah dengan semua cerita kita Aku rela melakukan semua harapan kita I'm good. Look at dari Kau bilang kau ingin bahagia But say goodbye Semua, disini, semua selesai disini. Dulu kita berjanji setiap back Now you and me like an enemy I'm moonlight Ku mulai nafas dan Coba berjalan spotlight I'm not right Ini yang lengkap ini disesua You want right You right. tapi pasti kau penuh Ku lagi kami mengapa oh, oh. semua